Suatu ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, tiba-tiba ada iringan jenazah yang melintas di depan beliau. Nabi Muhammad pun lantas bertanya ke pengiring jenazah yang punya utang tersebut. Apakah jenazah ini masih punya utang? Iya, wahai Rasulullah, ia masih memiliki Utang 4 dirham, jawab mereka Rasulullah bersabda, maka, solatkanlah Jenazah ini, aku tidak akan menyolatkan Siapapun mereka yang masih punya utang dan Belum melunasinya, usai bersabda Malaikat Jibril pun turun dan menemui Nabi Wahai junjunganku Nabi Muhammad, ada salam Dari Allah untukmu, dia juga berfirman Aku telah mengutus Jibril dan menyamar Sebagai manusia untuk melunasi utang dari jenazah Yang punya utang ini, karena itu Segeralah menyolatkannya sebab ampunan telah datang Untuknya, Allah juga berfirman Barang siapa yang menyolatkan jenazah ini, maka Allah juga akan mengampuni segala dosanya Papar Jibril Nabi Muhammad pun kaget Apa gerangan yang membuat jenazah yang punya utang ini Dapat kemuliaan begitu besar Sebab orang ini tiap hari istiqomah Baca surah Kulhu Allah Ahad al-Ikhlas sebanyak 100 kali Dalam surat ini banyak hikmah dan pujian-pujian Dan sifatnya Tutur Jibril Rasulullah bersabda Barang siapa yang membaca surah ini